boleh nggak ini saya olah nafas sambil berdoa dan diiringi lagu nah, tentu boleh ya sesuai dengan doanya apa imannya masing-masing tentu saya tidak akan mengajarkan diiringi lagu dan doa karena ini pesertanya ada pak ustadz ada pak pendeta <guluh> ada Hindu ada buddha karena memang saya jaring dari berbagai macam komunitas ya saya tahu di Katolik juga ada olah nafas dengan nama tertentu, gitu ya. Bunyi lonceng, tank gitu. Terus ada, ada musiknya gitu ya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak berasosiasi bahwa olah nafas ini berhubungan dengan agama tertentu, maka saya sengaja membuang agamanya. Dalam arti begini, bukan membuang, memisahkan ya, karena kan ada yang keberatan dengan olah nafas karena memang istilahnya itu kan bisa macam-macam. ya. Kebetulan, olah nafas ini kan yang lebih mendalami duluan. Kebanyakan orang Tiongkok, ya, orang China, orang Tionghoa, orang Thailand. Jadi, ya, kebanyakan Hindu, Buddha, Konghucu, gitu. tapi gini, bedakan antara kegiatannya sama agamanya. Nah, kalau misalnya orang ateis juga olah nafas, apakah berarti olah nafas itu? agamanya kegiatan orang ateis kan enggak ya jadi siapapun yang mengajarkan kita ambil ilmunya pisahkan pribadi agama pribadi itu dengan kegiatannya jadi tapi kalau bapak ibu rasanya lebih nyaman karena tujuan dari olah nafas adalah selain soal saturasi dan ph adalah hati yang nyaman makanya kalau lebih nyaman pak Ambil dengerin lagu ya putar lagu aja gitu ya tapi kalau lagi sum ya audio dia di off nanti yang lain kan keganggu gitu ya saya juga nggak akan putar lagu gitu tapi boleh bahkan bahkan boleh kalau misalnya mau sambil menyanyi ya sambil negerin lagu pakai gerakan gitu ya misalnya nih maaf nih ya yang beragama lain kalau beragama Kristen ada lagu ku angkat tanganmu menyembahmu angkat tangan ambil nafas <laughs> dites habis itu ya pH 8, saturasi 100. Jadi sebenarnya itu soal masalah rasa nyaman ya makanya kemarin saya sudah ajarkan tapi saya ulangi sebentar soal posisi mau tangannya begini jarinya begini taruh di atas paha boleh terbuka mewakili sikap yang terbuka mau tertutup tapi ditaruh di atas paha ada e, biar rasanya nyaman boleh aduh Pak saya kalau gitu kok ada keberatan teologis ya Pak kayak agama tertentu ya udah tangan dilipat kayak sikap doa karena kalau sikap doa biasanya doanya begini tangannya dan rasanya bisa kusuk dan sekarang olah nafasnya ya begini aja. Jadi ini masalah teknis yang intinya mana yang nyaman buat bapak ibu ya. Jadi tidak diharuskan posisi tertentu kecuali olah nafas aliran tertentu. Tapi kita ini alirannya Wim Hof. Jadi kalau maka di grup saya posting Wim Hof. Wim Hof ini adalah pemenang Nobel mengenai kesehatan. Yang menghubungkan olah nafas dengan biokimia atau metabolisme tubuh, karena ada banyak aliran olah nafas di dunia ini, termasuk aliran agama, aliran mistis, aliran cari kesaktian. Nah, saya juga termasuk kaum agamis, ya bahkan di agama saya, saya sangat aktif melayani Tuhan. Maka, saya sangat hati-hati memilih aliran. Nah, aliran yang saya pelajari itu Wim Hof, yang satu lagi dari Dr. John. Sakat sin ya, itu dari Amerika, itu dokter-dokter psikiatri, jadi aliran ilmiah. Makanya caranya beda, ada pH meter, ada saturasi, gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau mengemas ini dengan agamanya masing-masing, ya monggo, gitu ya. Dalam arti gini, mengiringi ya dengan waktu olah nafas sambil berdoa, ya boleh saja ya, mau olah nafas. Ya, jangankan olah nafas, namanya orang beragama kan mau makan aja doa. Mau kerja doa. Tapi bukan berarti kalau produknya orang itu berdoa lalu kita menjauhi produknya gitu ya. Jadi boleh kalau ada yang mau diiringi lagu atau sambil berdoa, itu tidak mengurangi esensi malah menambah sebenarnya menambah esensi dari olah nafas tapi silakan dengan agamanya masing-masing ya. -masing.